Rokok ada ku tidak, tidak ada. Mari kita pergi panjang. Ayo. Eh hey, lu jangan keskes ini. Guys, di mana beli rokok ini? Jago, jago saja. Kenapa? Tunggu, eh. Kam, tunggu saat panggil polisi, dulu polisi, Pak, Pak, Komandan, Komandan, Komandan, Komandan, Komandan. Hei, komandan. apa? Arawat apa? Di sana, di, sana, di sana, Komandan. Siapa itu? Itu orang Timur, Komandan. Oh, orang Timur lagi itu? Siap, siap, siap Komandan. Nah, ngajar, Hah. Siap, siap. Ah, nah, ayo, Komandan. Hah. aja, mana mana, rokok, Pak. Ma... Ma... kau ah, ngajar. No, nah, nah, eh. eh, kau sering berulah di sini? Hah? Tidak, tidak, tidak, tidak terulang lagi. Kami pak. sudah tidak terulang lagi, Pak. A apa? Lain kali Ayuh. kau mau beli rokok, kau kerja. Jangan bikin ribut di sini. Pak polisi, khususnya Panglima Birinyi ini mengamankan kota ini. Hah? Jangan ya Kasih tahu teman-temanmu. ha? Jangan melakukan tindak pidana, kriminal ya. Nanti berurusan sama polisi. Ya? Hah? Kamu tuh aduh. Kamu gak saya? Kenal pak? Oh, siapa? Pak polisi. Pak, Minta jangan pak. ke kantor polisi, Pak. Jangan dibawa ke kantor polisi. Pak. Iya, tapi lain kali kalau kau masih begitu saya bawa ke kantor polisi, ya. ya. Ini siap, saya kasih pak. pembinaan, tahu siap, tidak? Siap, pembinaan. Siap, ya. Siap, pak. Saya ulangi lagi, siap, ya. Siap, pak. Ya. Sudah kerja pak. yang benar, ya. Ah, ya, betul. Hah? Ya. Siap, ya sudah. Ya, jangan, terima kasih, Pak. Ya, ya. Kasih, dan, pak. ya, ya. Bapak dulu. Oh. Oh. ya yap Yaessions aduh.